Waspadai USD sedang menguat terhadap Swiss franc. Secara umum, pada grafik 30 menit an, bias harian pergerakan USD CHF terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan. Waspadai,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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/CHF terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.91691 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.91534. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex, silahkan hubungi 081212